Oke okay, halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Anadam Jamerak dan di video kali ini kita akan offroad lagi menggunakan Toyota Fortuner sesuai dengan permintaan viewer beberapa minggu yang lalu ya. udah lupa saya <laughs> oke okay, kita langsung saja ya menuju ke tempat offroad nya oke okay, kita sudah memasuki kampung apa ini Nggak tahu. <tuh> pokoknya nggak ada jalan tanahnya ini. oke kita langsung sekali percobaan, apakah bisa? wih bisa ternyata <laughs> mantap langsung bisa oke itu kan kalau dari sebelah sana ya, kalau dari sebelah sini gimana? apakah bisa atau tidak? oke kita coba apakah bisa atau tidak ini Wih, bisa dong, nggak harus kenceng ternyata. Mantap ya, terus dapur